Kesan dan pesan saya setelah mengikuti sosialisasi ini Saya sangat bersyukur karena saya dapat mendapatkan wawasan baru Tentang gejala-gejala kanker payudara Sehingga saya juga dapat memberikan wawasan-wawasan yang saya pelajari tadinya Kepada orang lain seperti orang yang saya kenali Ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita Kita atau saya pesan pesan yang saya rasakan Ketika mendapatkan sosialisasi ini Saya sangat beruntung dan bersyukur Karena Uh, ilmu yang saya dapat di sini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi orang-orang di sekitar saya. Bagaimana cara menangani dan mengetahui gejala-gejala dari kanker payudara sehingga kami dapat mewaspadainya dengan baik. Sekian dari, dari kami. kami. Terima kasih. See you guys.